Kau akan menjadi seperti ini Ku yang telah lama bermain denganmu Kini kau pergi dengan yang lain buat mancing di sawah-sawah pedesaan desa tegari ngawi jawa timur perbatasan jawa tengah sobat nah, ini ya ini untuk mancing belut ini umpannya sobat nah, kita pakai kodok nah, ada video mas dapat ini mas dapat mas Just, mas aku mas dari sini mas dari sini belakang mas kelihatkan dari belakang itu mas Besar itu uh. Uh, Besar Mantap Mantap Gede-gede penutupan eh gak enak enak nak menaunya juga pak ya air nunggu iya udah mantap uh. <SILENCIA> wih mas Davarek dapet mas pelan pelan nariknya mas is akhirnya ini ya uh, lubangnya belutnya. lari terus lari pelan pelan pelan pelan jangan dipaksa biar gak bingung Oh. Lihat, lihat lihat. Mantap Akhirnya masih dapat dapat sobat. Serunya ya Serunya mancing belut Sawah Ini lokasinya Desa Tegari Ngawi Jawa Timur Perbatasan Jawa Tengah ini sawahnya masih baru mencumul sobat Nanti kalau sudah sawahnya itu hampir mau panen Belutnya sudah lebih besar dari ini ya Bisa mengkuning-mengkuning gitu ya belutnya Oke sobat lanjut video berikutnya Ini sobat Ini kalau menemukan lubang seperti ini ya ini lubangnya belut sih kita coba tes hmm, keluar dia sih uh, Oh, ditarik sih cepet, dapat cepet, eh, ini ya bulutnya, dapat ya, cepet, mantap, kecil kecil ya bulutnya, apa besar? Eh mas, sini banyak bulutnya lo dapet mas dapah besar mas dapah oh ya dia. dia dapet bisa, bisa ngelepas pis. enggak bisa nah. bocil biar bocil dia sudah mahir sobat dalam teknik mancing belut Oke okay. Biarin itu dulu juga <laughs> hehehe Ini guys, menurut kita guys, oke okay, sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke okay, sobat mancing. Untuk kali ini, ini ya hasil mas. Ya, Nanti tahu mas, kita tahu pemirsa mas, Kita tahu sobat-sobat angler. Okay. Keluarin satu-satu terus. Satu, satu, satu, satu. Eh, satu dulu. Satu dulu terus masuk. Nah. kan mana? Ini. Hasilnya kita hitung. Lho. Satu. Satu. dua Ayo Mas sini Mas jangan pindah sini. Eh, ini oh. Satu. Jadi udah dua. Oh, iya. Tiga. Tiga. Lagi, Tiga. Wow. Dapat Mas. satu lagi, Guys. Dapat satu lagi. <laughs> Dapat, Dapat satu guys. lagi. Wow. Ayo, ini sini. dari ini dari, sini. dari, sini, gak di situ, dari sini. satu lagi guys Jadi, ayo, tiga tiga empat Dapur, nah, tiga, lumayan empat, gitu. oh lumayan tapi kok ditelen guys Diter -diter. ini dia empat. penutupannya Penutupan. iya. tiga, rumah, ya. kecil dan, sobat sampai eh, sakit dan sobat ini penutupannya Lawanan juga gitu selamat Tadi itu Tadi <tangan> itu nah, Neng Koir Tak <tuk> selenik Gess Tak Neng apa ini 7 sudah gua anu 8 8 enggak lagi apa 9 banyak sobat action di YouTube kok malah buyar deh aku mah ini udah berapa setelah ini pulang deh jam 9. Ini enggak biasa nah untuk hari ini kita dapat 16 ekor belutnya, belut ya belut jawa. Mas yes, mantap nih, Eh ini, ini Mas, kenalkan Mas. Mas Khoir. Ini Mas Khoir, Sob. Wah, ini ahlinya ya mancing belut. Nah, ini Mas Mas siapa, Mas? Mas, mas, mas Dafa, ahlinya mancing belut. <laughs> Oke, Sob, saksikan terus pancing melur. Jangan lupa bahagia. Maha <laughs> udah ini sobat perjalanan pulang pulangnya nyebrang lewat kali ya sobat ya bersama bocil-bocil bocah petualang bukan yuk jalan yuk hati-hati